Final Liga Champions tahun ini akan mempertemukan antara tim Liga Premier Inggris dengan tim La Liga Spanyol. Mantan Kapten Arsenal, Thierry Henry telah memprediksi final Liga Champions tahun ini. Siapa yang dia pilih untuk jadi pemenang antara Real Madrid dan Liverpool? Paris hanya ada dua pilihan tim mana yang akan menang di final Liga Champions mendatang. Liverpool atau... Untuk final Liga Champions, Thierry Henry telah menyebutkan prediksinya. Real Madrid vs Liverpool Liverpool punya 48 persen peluang memenangkan laga dalam hitungan 90 menit sementara Madrid hanya punya potensi 26 persen untuk mengakhiri laga dengan kemenangan tanpa babak perpanjangan waktu. Menurutnya, Liverpool memiliki kekuatan untuk menyingkirkan juara La Liga di final yang akan digelar di Paris pada tanggal 28 Mei. Berbicara di CBS Sports, Henry berkata, Saya kadang-kadang tidak tahu secara taktik apa itu Real Madrid. Saya pikir mereka pergi dengan keinginan dan keyakinan. Tapi saya bisa melihat apa yang coba dilakukan Liverpool secara taktik. Henry merasa tim berjuluk The Reds yang akan menjat juara Liga Champions.